Yang berbahagia. Pada video pembelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang infeksi nosokomial. Seperti yang kita ketahui, infeksi nosokomial itu adanya infeksi yang tampak pada pasien ketika pasien berada di rumah sakit atau fasilitas lainnya. Adapun penularannya ada berbagai cara bisa melalui kontak. Nah kontaknya bisa secara langsung Ada juga bisa tidak langsung Selanjutnya penularannya seperti melalui percikan Nah dan perci, e, melalui percikan ini bisa melalui batu, e, bersin, ataupun berbicara Kemudian penularan selanjutnya melalui udara Yaitu dari debu Selanjutnya melalui perantara Nah, dari penularan melalui perantara ini, itu dari makanan dan air. Selanjutnya, penularan melalui vektor bisa dari binatang seperti nyamuk, yang terdapat di rumah sakit, lalat, dan sebagainya. Adapun sumber infeksi masokomial ini, itu dari pasien. Petugas kesehatan, pengunjung, ataupun sumber lainnya, baik di sini ada persiapan alat um, untuk memberikan oksigen, rasa panu, dan masker. Di sini ada bengkol, ada henskum, di dalam baki ada masker ada tisu ada plester coklat ada gunting untuk plester, ada masker untuk oksigen ada nasa kanul, ini ada celemek kemudian ada tempat sampah medis dan tempat sampah non-medis perkenalkan Ibu, saya perawat yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 2 siang. Bagaimana kabarnya Ibu? Masih sesak sih. Oke, masih agak sesak Ibu ya. Di sini saya akan melakukan tindakan pemasangan oksigen. Tujuannya untuk mengurangi rasa sesak Ibu dan meningkatkan rasa nyaman supaya Ibu bisa bernapas lebih lega lagi. bagaimana Bu, apa Ibu bersedia? Sebelum saya melakukan tindakan, ada yang dibutuhkan? Tidak, tidak ada. Baik ibu, e, karena tidak ada, saya persiapkan alat dulu bu ya. ya. Sebelum melakukan tindakan, kita melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Gulung baju, lengan baju sampai siku. pas semua aksesoris seperti jam tangan cincin dan sebagainya kemudian kita berdiri di depan wastafel usahakan jaga agar tangan dan baju seragam tidak menyentuh wastafel permukaan wastafel kemudian Alirkan air Basahi tangan terlebih dahulu Kemudian Ambil sabun Gosok tangan eh, Telapak tangan Punggung tangan Sela-sela jari gerakan tangan saling mengunci ibu jari kemudian eh, tangan mengunci kemudian putar searah jarum jam atau berlawanan jarum jam kemudian jelas ingat tangan menghadap ke bawah bila sampai bersih kemudian matiin air keras seringkan dengan menggunakan handuk atau dish. dekatkan alat ke dekat pasien borong taburum Ya. Nah, Sebelumnya, kita buka dulu e oksigennya. Biar oksigennya terhubung di humidifier tubuh sama flow negarnya ini di sini sudah terbuka, kemudian tambahkan air suling di humidifier jika perlu. ini kegunaannya untuk melembabkan. kemudian buka nasa panu, sambungkan ke humidifier pemberian nasalkanur ini kecepatannya hanya 1 sampai 6 liter kemudian kita atur kecepatan oksigen sesuai yang dibutuhkan pasien dan sesuai terapi yang dianjurkan oleh dokter nah jika sudah bergelombung begini kita tes apa oksigennya betul-betul sudah keluar? Ya, sudah keluar. Kemudian Baik, oksigennya masih masih pakai masker Huk -huk. Baik, biar terjaga kebersihannya biarkan masa panu di dalam bungkusannya. Kemudian ini sih, Bu, Ibu e, bisa dibuka maskernya untuk dilakukan pemasangan oksigen. Ditunggu ya. Kemudian pasang masa panu ke kipas ventil ini bisa di setel ya sini permisi bu pasang dulu ya. flash beri plaster di pipi kanan dan pipi kiri pasien. Ya. Kemudian ini diatur di lapang area pasien nya. Kita sambung. Kemudian, suara yang satunya kita sambung ke hemodialyzer Kemudian kita beri kecepatan sesuai kebutuhan pasien. Misalnya di sini dikasih 3 liter, ya. Satu, dua, tiga Setelah kita sambungkan Selang masker ini Ke humidifier Dan sudah kita beri e, Kecepatan oksigennya Sesuai kebutuhan pasien Kita tes e, Ke tangan kita langsung Apakah kita pastikan apakah angin udah atau udara yang keluar dari oh, tabung oksigen ini betul-betul keluar ya sudah keluar kemudian kita pasangkan langsung ke hidung pasien permisi bu ya saya pasang maskernya ini sih bu kemudian karetnya kita kaitkan di belakang kepala pasien permisi ya bu diangkat kepalanya sebentar posisikan dengan bagus nah setelah uh, selesai ibu uh, silah ini maskernya sudah terpasang silahkan ibu tarik nafas lewat hidung kemudian hembuskan lewat mulut dan bernafas dengan menggunakan alat bantu uh, masker ini ibu ya <tik> Lepas masker Jeleng tindakan kita melakukan cuci tangan. Telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, gerakan saling mengunci, ibu jari, Gerakan mengunci. oksigen, setelah oksigen terpasang, bagaimana perasaan Ibu? sudah lebih nyaman sudah lebih nyaman bu ya? baik Ibu, saya akan kembali ke ruang perawat, jika ada yang Ibu butuhkan atau diperlukan boleh memanggil saya di ruang perawat baik Ibu, saya pamit Assalamualaikum, Assalamualaikum.